Saya Erna Murniati, mantan buruh migran Hongkong. Saya berasal dari Malang, Jawa Timur, dan saya sekarang giat pada pendampingan kasus-kasus buruh migran. KPK itu merupakan ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia, dan KPK juga menjadi harapan besar bagi seluruh buruh migran. Indonesia sedunia dan KPK yang berhak memberantas korupsi di Indonesia ini apabila tidak diselamatkan KPK maka korupsi-korupsi itu tidak akan terbasmi dengan korupsi asuransi yang dialami oleh buruh migran itu sudah sangat banyak belum terselesaikan dan juga pungli-pungli di bandara, termasuk juga pemerasan terhadap buruh migran. Maka kami berharap kepada Presiden Jokowi agar segera bertindak tegas untuk menengahi persoalan KPK dan Polri. Jika tidak segera bertindak tegas, maka koruptor-koruptor itu akan leluasa dan semakin merajalela Buruh migran sedunia membutuhkan KPK Dan buruh migran sedunia mendukung KPK Maka kami mengajak buruh migran Indonesia sedunia untuk mendukung KPK Terima kasih